Baiklah para sahabat dimana pun Anda berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan bilan Untuk kabar pertama, kita tentunya melihat momen spesial Cidukan di acara kemarin, tepatnya di acara ulang tahun Waines Salim, anak atau putra dari Korudi Salim. Ya, Masya Allah bahagia banget yang bertemu langsung dengan Bunda Lesti dan Abang Fatih. Serta Papa Bilar, Masya Allah banget ya Tentunya bersyukur Alhamdulillah Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga bersahabat di komentar Banyak sekali ya tanggapan serta respon yang diberikan dari akun Instagram Anabe underscore L307 mengatakan Abang L udah ngantuk berat diajak foto The Moy Aduh, Masya Allah banget ya L sampai tertidur tuh Di, Tentunya foto digendong oleh Bunda Lesti Masya Allah, keluarga bahagia Sehat terus untuk idola kesayangan Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Untuk berikutnya, persahabat perhatikan juga di sini ada info nih untuk warga konoha terkhusus buat Lesnar lovers yang berada di Singapura karena hari ini bakal ada acara meet and greet ya untuk lokasinya itu di Ang Mo Kio. Jangan sampai lupa nih, untuk yang berada di Singapura ikutan langsung aja nih acara meet and greet. Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses, dan semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik dan terjaga dengan baik. Amin. Kita bangga banget ya dengan Les lovers yang begitu kompak dan begitu solid untuk selalu memberikan support yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, disimak juga. Di sini ada momen yang paling membuat kita, tentunya, traveling. nih persahabat, ya. Lagi-lagi, apabila Bunda listrik kelakuannya ada aja di tengah malam, idola kesayangan kita lagi nonton drakor. Nih persahabat, ya. Tetapi, warga Konoha. Fokusnya bukan ke tipi, tapi malah fokusnya ke selimut yang bergoyang Aduh, ada aja ya kelakuan dari idola kesayangan kita Dan malahan warga Konoha ini kasihan banget dengan si Ilal Yang tentunya sendirian pojokan. Aduh, Masya Allah Idola kesayangan kita ada aja kelakuan yang bikin kita ngakak ketawa bahagia Momen ini pun diunggah kembali oleh aku Lesler, komik Tentunya banyak sekali ya tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Fazira Ali yang mengatakan si Ilal menjadi saksi bisu Aduh, Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya Dari akun Instagram isi isiise21 mengatakan Aduh, subuh-subuh bukan Instagram ada yang lagi-lagi apa ya Katanya itu, aduh bikin ngakak banget ya Warga Konoha pasti traveling banget nih. Apalagi melihat selimut bergoyang. Aduh, dan kita lihat juga persahabatnya ke komentar selanjutnya dari aku. Milari, menurut kedua saat mengatakan aku nggak fokus sama layar TV-nya, tapi fokus aku malah pada selimut bergoyang sambil emot ketawa nih. Persahabat, dia emang luar biasa. idolek oleh kita. Berbeda banget dia ya dengan yang lain, Masya Allah bahagia menjadi bagian dari Leslar Lovers Dan berikutnya juga bersama perhatikan Ada komentar dari akun Hanunah22 mengatakan Saya yang dulu ngedrakor bisa berhenti gara-gara mereka Lah mereka yang buat aku ngedrakor lagi, Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya Lesti dan Bilar emang sama-sama satu frekuensi ini luar biasa banget bersahabat ya Selalu doakan yang terbaik ya untuk family Leslar Kemudian disimak juga Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari Papa Bilar semalam Tim sepak bola kesayangannya Liverpool akhirnya menang banyak nih bersahabatnya Menang telak 9-0 atas lawannya Dan bahagia pun terlihat dari Papa Bilar Perhatikan di kalimat yang diposting oleh Papa B Sumpah, tadi nggak nonton karena recording Pantesan bisa menang Katanya tuh. Wow, ternyata nggak nonton, bar sahabat ya Giliran nggak ditonton Tim kesayangannya itu menang wah, wow, Masya Allah Bener-bener, bar sahabat Sepertinya tim kesayangan sepak bolanya Papa Bilar Nggak mau ditonton langsung oleh Papa Big ya Sekalinya nggak ditonton Malah menang, tuh tim kesayangannya Dan pasti kita juga Salfok banget ya dengan kalimat yang diposting oleh Papa B Karena recording katanya tuh Wow, semalam ternyata ada yang melakukan recording nih Doakan terbaik yang mudah-mudahan kejutan, spesial, bahagia Selalu kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita Kemudian disimak juga di akun TikToknya Papa Bilar Perhatikan persahabat ya video yang tentunya membuat kita ngakak juga nih dengan kelakuan BBL dan Papa B Kepala BBL sampai mau dimakan tuh oleh Papa B lari ya. Ini lucu dan megemaskan sekali. Satu hari yang lalu, ternyata sudah mencapai 17,9 juta kali ditonton. Wow, luar biasa persahabat ya. Viewersnya bukan kaleng-kaleng. Masya Allah satu hari aja udah mencapai 17,9 juta.